Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dopey lovers dimanapun berada. Pagi ini kita berkesempatan untuk berangkat ke Galesong untuk mengunjungi farm yang ada di sana. Sekitar 26 kilometer dari Makassar. Jadi, ayo kita berangkat semua. Sana. Alhamdulillah, setelah perjalanan kurang lebih satu jam, kita telah sampai di budidaya Galesong di lokasi. Dan lokasi. Ayo, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Arham. Boleh lihat-lihat panjang. Ya. dari Farm Mudaya Galisung yang beralamat di Kabupaten Tagalar yang beralamat tepat di Desa Kalupua. Jadi di sini kalau jenis bukti itu kita mempunyai dua jenis dari Tuxedo Koi dan Black Moscow. Kalau Tuxedo Koi itu sendiri kita fokus di produksi massal karena untuk dijual ke Toko-toko yang ada di Makassar, kalau Black Moskow itu kita mempunyai dua pasaran, mulai untuk kualitas kontes dan untuk dijual di pasar atau toko-toko ikan. Jenis lain, um. kalau jenis lain itu pelatih, jadi pelatih yang kami kembangkan di sini itu cuman dua jenis. Jadi, yang pertama itu eh, ada tiga jenis. Sama pelatih sunrise, kemudian pohaku, dan Red Kwon ada tiga jenis. Kemudian, kalau jenis moly cuma satu jenis hanya platinum. Wali selain itu juga ada juga jenis lain, yaitu platinum, polar, eh, blue polar, dan gloveis, tetra. Dan ada juga si sebenarnya main fish, killifish dan sebentar kami kembangkan juga prosmut. Pasarannya untuk di daerah mana? Rencana untuk kami target dulu itu cuman pasar pasar lokal yang yang ada di Sulawesi Selatan dan khususnya. Kami belum target untuk ke, ke luar. Tapi kalau ada yang ingat bisa juga kami bantu kirimkan Ya, baik. Jadi, di sini kami pakai beberapa wadah. Yang pertama ini kita pakai kolam beton, kemudian ada beberapa wadah yang kita pakai, seperti akolin, box, bekas, dan teropong. Jadi, kalau jumlah kolam batu yang ada di sini itu sekitar 100 lebih 100 lebih, strepon? Kalau stropon yang terpakai sekarang sekitar 30-an yang terisi ikan Tapi ada sekitar 100 strepon yang Luar biasa Black Moscow juga. Iya. Jadi untuk Gopi di sini spesialis Black Moscow. Ini jenis apa bang dan untuk apa? Jadi ini adalah jenis dari zebra atau sering disebut dengan lokis. Nah di sini dalam wadah ini kita melakukan proses pemijahan. Oh. Jadi nanti ini anaknya keluar dari sini ya? Telurnya? Ya, oh telur ya. Iya, oh iya. dia tidak melahirkan, dia bertelur. Dia bertelur. Oh, iya. Kalau tidak tidak disekati seperti ini, uh, dia makan telur kalau tidak diberikan skat atau rang. Oh dia makan telur? Iya betul. Iya. iya. Ini anakan kilifish Ini oh, ini anakan kilevis. Iya, ini jenis buah Wah. Kalau ini Kalo apa? Ini tanaman wolf ya? Ini bisa dipegang, bisa sih. Silahkan, ini untuk apa? Ini untuk pakan. Oh ini juga pakannya? ya jadi bukan cuma apa seperti kutir jentik dia juga makan tumbuh-tumbuhan ya tanaman air aduh menempel ini oke okay. dimana sini ya mantap luar biasa sini kan ada molly apakah beda cara pemeliharaan gupi dengan molly Dari Moli, pelatih, Guti, karena itu semua jenis-jenis yang beranak dia cukup lumayan mudah di dikecilkan, kecuali yang bertelur. Ya, kecuali yang bertelur ada teknik khususnya dia, iya, iya, iya. jadi Moli Live Mirror. Ya, yeah. iya Live Mirror pada umumnya cara pemeliharannya itu sama. Ini stereofoam foam, isinya. Oh, ini isinya untuk kuping. Kupu dengan pelatih. Kelihatan tidak? HP White ya. White. Oh, banyak jenis di sini. itu untuk ikan-ikan yang sudah sudah berojol ya ikan-ikan yang sudah siap beranak karena kalau kita menggunakan seteropong seperti ini itu hasilnya akan lebih baik artinya tingkat kematiannya itu bisa dikatakan 20% sampai 10% kalau oh, rendah ya tingkat rendah. kematian rendah kalau menggunakan terelum, tapi tidak panas ini. Kalau kena matahari, apa ikannya uh, tidak kepanasan? Kalau ikan, ya pasti kepanasan karena tidak ada atap yang melindungi. Cuman karena ikan sudah beradaptasi, dibantu dengan pakan hidup. Kalau seperti itu yang kami alami selama ini tuh ikannya sehat kecuali ikannya lompat biasa mati. Iya iya iya harapan kedepannya semoga lahan yang kosong ini bisa kita tambah lagi dengan kolam atau teropong seperti ini okay. kita benahi kembali hmm. karena ini usaha yang progres ya progres eh, atau usaha yang menjanjikan ya makasih bang Arham oh, daeng ya. Arham ya. boleh diulang alamatnya di mana alamatnya itu di Kabupaten Ya, nomor WA. Nomor WA 085146112141, atau bisa langsung cari di Google. An bukti galesong, Google map nya An bukti galesong, masih bukti, bukti, bukti galesong. spasi galesong. Ya, ya ada medsosnya. Mestonya itu budidaya ikan galesong karena kita sudah ganti nama farm Yang dulunya an bukti menjadi budidaya ikan galesong penyedia ikan galesong. Yeah. Facebook dan Facebook Instagram tapi kami lebih banyak bermain di Facebook. Iya, yeah, atau bisa di ya, yeah, di sini ya. Iya, yeah, iya, yeah, besar sekali jarinya. Oke, okay, yeah. makasih Bang Haram. Yeah, Sukses yeah. selalu.